apa yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita, itu nyata. Waktu itu yang aku alami adalah, aku ngekos di satu tempat, aku kenal dengan satu kakak tingkatku. Satu sore, si kakak ini jemur kain. Lalu karena udah mulai malam sama ibu kos disuruh bangunin. Kita lihat dari jendela, itu gak ada orang. Waktu itu kita udah senter ke bawah kolong, kita udah senter kemana-mana, di bawah tangan orang yang nge ini tuh. Loh, ini kan rambut manusia gitu. Akhirnya si bapak kos memutuskan, ayo kita bongkar kamarnya. Diambilah linggis, dibongkarlah kamarnya. Dan aku orang pertama yang lihat kalau dia itu tanpa selembar pakaian pun tergantung dan sudah mati. Dia bunuh diri. Ya, itu oke, okay. kasusnya selesai. Waktu itu aku kembali berkuliah. Tiba-tiba aku mulai mengalami ketakutan dan bisa merasakan. ...dan melihat kalau ada orang di sana. Oh, itu... itu apa? Beberapa kali memang wajah kakak ini yang aku lihat. Beberapa tidak punya wajah. Beberapa bahkan hanya seperti bayangan. Tapi itu jelas. Meskipun aku coba kedip-kedip mata, aku coba lari, aku coba bernyanyi-nyanyi kecil... ...mereka tetap ada di sana. Khususnya di tempat-tempat yang gelap dan sempit. Ya di dalam pemikiranku waktu itu pasti itu hantu. Dan itu yang membuat aku makin takut karena keadaannya semakin parah. Aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang psikiater. Psikiater tersebut menyebut kalau aku terkena gejala ringan skizofrenia. Trauma pada hal-hal yang terjadi itu adalah gejala pertamanya. Ternyata ini bukan penyakit main-main ini bahkan mempercepat usia seseorang karena memang akan menjadi depresi, tidak nafsu makan bahkan ada kecenderungan melukai diri sendiri ya aku menyerah sama Tuhan waktu itu secara pribadi aku datang sama Tuhan aku berdoa aku mulai membuka lagi Alkitab, aku baca lagi firman Tuhan dan aku merasa bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya aku perlu terus bergantung kepada Tuhan Aku perlu terus ingat untuk berdoa. Apapun usaha yang aku lakukan, memang hanya di dalam Tuhanlah pertolonganku.